Oke, okay, balik lagi ke channel gua. Saat ini gua berada di sebuah perumahan bernama Java Prakarsa Indah Residence yang berlokasi di area Meruyung, yang nanti lokasinya bisa lo lihat di peta sebelah sini dan untuk detailnya bisa ada di kolom deskripsi ya. Saat ini rumah yang akan gua review adalah tipe adenium dengan luas tanah 129 meter persegi Luas bangunan 115 meter persegi Yang terdiri dari dua lantai Nah, seperti apa detailnya? Ikuti terus video ini sampai selesai Yuk! Untuk dimensi bangunannya, ini ukuran lebarnya itu 6,8 meter, dan kedalamnya itu 19 meter ya. Jadi, uh, lu bisa lihat sendiri nih, seberapa luas, seberapa lebarnya, ya gua berjalan ini, nah, lebar nih, 6,8 meter ya. Jadi, tidak sempit, dan kedalamnya masuk sebanyak 19 meter. Oke, kita langsung masuk aja ya, untuk melihat kondisi dan seperti apa sih bangunan ini di sisi interiornya. Yuk lanjut! Yuk kita mulai masuk. Nah, sebelum kita masuk, gue mau kasih tahu nih bahwa untuk rumah di sini, itu ada beberapa item yang sudah complimentary ya. Salah satunya adalah pagar, pagar Dorong ini, ini emang udah include ya. Jadi lo nggak usah bikin pagar lagi. Lalu juga ada kanopi, itu juga merupakan complementary. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Ini garasinya. Garasinya sendiri di beton dan dilapisi dengan uh, batu ornamen andesit seperti ini. Ini bagus nih. Ini dia kokoh dan pastinya kalau nanti mobil masuk itu nggak licin. Makanya dibikin batu seperti ini, lalu untuk bagian depan terasnya ini sudah di keramik. Oke, okay. nah komplementer berikutnya adalah tamannya nih guys, ini yang menarik. Oke, okay, tamannya seperti ini, tapi bila lu mau beli rumah ini, terus lu bilang, gue nggak suka nih taman ada batu batunya, gue mau full rumput semua dan akan diganti rumput semua. Ah, gue nggak mau nih, pohon apa nih? Gak jelas nih, gue nggak suka, gue mau pohon rambutan misalnya. Dan akan diganti, atau enggak ah, usah. Gue pengen flat semuanya rumput. Oke, okay. nah itu nya Jadi, ee, menyenangkan ya? Lu nggak terima rumah yang, yang belum tentu selera lo gitu loh. Jadi, ini masih bisa di custom catatan tambahan untuk taman ini. Sebagai complimentary juga sudah dibuatkan sumur resapan ya, walaupun ini nggak bisa gua tampilin ya, karena udah, udah dibuat gitu ya. Tapi ini uh, membuat air hujan itu tidak menggenang. Dan ini uh, bagus sekali, ini ramah lingkungan juga ya. Untuk fasad depannya, dia menggunakan batu palimanan nih. Cakep banget ini. Ini batu palimanan dan dia uh, dibikin ada bevelnya dan disusun seperti susunan batu bata. Ini full nih, ujung ke ujung nih. Batu palimanan di sebelah sisi sininya ya. Sini ada pilar, nah sampai ke sini nih. Ini semuanya batu palimanan. Lalu jendelanya lu bisa lihat ini rangkanya rangka aluminium ya. Solo lo nggak perlu khawatir kalau kayak rangka kayu itu kan pasti nantinya rayap, lapuk, dan sebagainya. Dengan aluminium ini bisa dipastikan lebih kuat, lebih tahan lama, dan terlihat sangat modern. Nah setelah rangka rangkanya kusennya itu aluminium, ini untuk kacanya sendiri sudah tinted ya. Jadi enggak eh, terlalu silau atau panas ke dalam nih. Ini sudah dari sananya seperti itu. Kalian tidak usah pusing lagi untuk memasang tint atau kaca film. Nyaman ini. <tik> untuk urusan kelistrikan, rumah ini sudah dilengkapi listrik sebesar 2200 Watt dengan sistem Prabayar atau token ya ini instalasinya sudah bagus terpasang jadi benar-benar rumah ini kalau lu beli nanti dah tinggal masuk aja yuk kita sekarang masuk ke bagian dalam rumah ini nah untuk bagian pintu depan ini pintunya terbuat dari kayu kamper solid buatan Korea mereknya Yoshin dan dia sudah dilapis dengan melamin Jadi bukan di fitur Ini padut ya Ini bagus sekali untuk pintu utamanya ini Seperti ini nih Kedengeran nggak bunyinya nih? Tuh Bukan yang kopong Oke Yuk kita masuk Nah Ini adalah Ruang tamunya Di sini ada panel MCB-nya Ruang tamunya seperti ini kita masuk lagi nah ini ruang keluarga ruang keluarga ini penerangannya juga bagus ya lampunya model downlight kayak gini dan ada beberapa titik jadi untuk aura di dalam rumah ini terang nih enak untuk lantai di dalam rumahnya sendiri itu sudah menggunakan yang ukuran 60 kali 60 dengan model granit double loading seperti ini. Jadi ini terlihat mewah dan juga cerah ya. Dan ini juga pastinya kuat karena ini granit double loading yang e, proses pembakaran dilakukan dua kali. Di sebelah sini ada wastafel dan untuk Urusan saniter di rumah ini semuanya full standarnya menggunakan Toto Di sebelah sini ada kamar mandi untuk tamu Nah ini juga saniternya Toto ya Oke kita lanjut turnya ke kamar utama Seperti apa nih kamar utamanya Ini kamar utamanya untuk urusan pintu di kamar utama ini menggunakan uh, plywood panel ya lokal tapi dilapis melamin Sehingga secara tampilan gak kalah ini bagusnya dengan pintu utama tadi ya Nah beda sama pintu utama tadi ini kalau diketok nah beda ya bunyinya karena ini bukan yang solid Ya ini tampilan kamar utamanya kalau tadi kita udah bahas itu ada kamar mandi untuk tamu nah ini kamar mandi untuk kamar utama itu berada di dalam kamar oke kita nyalain dulu lampunya oke seperti bagian lainnya untuk saniter itu standarnya menggunakan toto ya jadi dari wastafel sampai ke toiletnya lalu ke showernya juga mereknya Toto lalu itu ada exhaust ya sudah disediakan exhaust. dan buat lo yang kalau beli nanti mau pasang water heater itu untuk instalasinya sudah disiapkan jadi kalian tinggal beli aja water heaternya termasuk eh, apa, stop kontaknya itu udah disediakan jadi tinggal beli pasang selesai nah ini seperti ini kamar mandi utamanya ya nah yang menarik nih dari kamar tidur utama ini pihak perumahan sudah memikirkan dengan sangat teliti ketika membangun kamar ini kalau lu perhatiin ya itu kan di kiri tadi kamar mandi utama nah terus ini ada stop kontak dua itu udah disiapkan dengan asumsi lu akan taruh ranjang lu itu di situ lalu terkontak dua kiri kanan itu untuk nakas ini layoutnya sudah sangat dipikirkan dan untuk di atas sudah disiapkan juga listrik untuk kalau lu nanti pasang AC jadi kebayang ya tempat tidur lu di sini itu kan terus nakas kiri kanan di atasnya AC nah oke okay. coba kita sekarang balik badan kalau tempat tidurnya di sini Nanti lo tidur pasti madep ke tembok itu Di tembok itu pun sudah dipikirkan Mau dipasang apa Dia sudah siapkan stop kontak ya Dan Saluran antena TV Jadi nanti Lo masang TV di tembok yang ini dah tinggal pasang Colokin kabel antena Dan Enak banget nih Layoutnya sudah gak usah dipikirin lagi Mau gimana Pihak pengembangnya sudah memikirkan itu semua kita lanjut ke bagian belakang ini ada pintu geser nih stylish banget ya pakai pintu geser gini ya ini pintu geser dan di sini adalah service area ya jadi ini bisa untuk jemur-jemur dan terdapat satu unit jet pump yang sumurnya sendiri kedalamannya sedalam 25 meter Nah, ini bebas deh ini nanti mau jemur pakaian di sini atau mau dimodif juga masih bisa. Oke, sebelum kita ke sebelah belakang lagi. Nah, di sini adalah kamar untuk asisten rumah tangga. Ya, disediakan sudah disediakan kamar untuk asisten rumah tangga dan ini adalah toilet untuk asisten rumah tangga. Ya. Di depan toilet untuk asisten rumah tangga tersedia dapur bersih untuk masak dan mencuci piring ukuran-dapurnya sendiri nih, gua ngerasa kayak gede banget ya kayak lapang gitu jadi ya selain untuk masak mungkin bisa untuk naruh lemari makanan atau bahan pangan oke di dapur ini juga disediakan jendela yang bisa dibuka ya jadi nggak pengep nih dapurnya kita lanjut lagi nah di bagian belakang sini juga sudah disiapkan area yang bisa nantinya lu gunakan untuk naruh mesin cuci sudah disediakan kerannya dan stop kontaknya dan juga sudah ada drainase untuk pembuangan airnya Wah nih rumah bener deh uh, lu masuk tinggal taruh- taruh taruh dia bangunnya semuanya udah dipikirin ya Sampai kayak stop kontak, terus keran drainase gitu ya. Nah, ini pemandangan di service area di bagian belakang rumah. Yuk, saatnya kita berlanjut ke lantai dua. Apa-apa, oke. Okay yuk kita naik ke lantai dua ini tangganya sudah diberi keramik ya dan di areanya yang sini sudah ada pagernya jadi aman nih supaya orang tidak terjatuh atau kejeblos nah ini mungkin bisa dijadikan area bersantai ya di lantai dua lalu ada jendela yang menghadap ke area utility tadi tuh yang ada pompa nah di lantai dua ini juga tersedia satu buah kamar mandi dengan spesifikasi yang masih konsisten semua saniternya menggunakan toto, termasuk toilet dan uh, showernya, dan juga sudah disediakan inst untuk instalasi. Kalau lo mau masang water heater, saluran airnya udah ada tuh kiri kanan kan, terus sudah ada stop kontaknya. Jadi tinggal beli saja kalau mau menggunakan water heater. Sekarang kita beralih ke kamar nah kamar di lantai dua ini pintunya sama ya dengan pintu di kamar utama tadi ya speknya sama dan untuk penataannya juga sama sudah dipikirkan banget di situ jendela dan di situ sudah ada dua buah stop kontak untuk nakas lalu di atas sudah dipasang untuk uh, AC untuk stop kontak AC sudah dipasang, jadi tinggal beli AC-nya Dan lagi-lagi di bawah sini sudah ada stop kontak dan jack untuk antena TV Jadi nanti TV-nya di sebelah sini Di lantai dua ini terdapat dua kamar Nah yang satu lagi di sebelah sini Nah, sama juga udah dipikirin tuh stop kontaknya ada di mana aja terus untuk nanti kalau pasang AC di mana di sini jendelanya cukup besar ini juga udah ada stop kontak dan colokan untuk TV yang istimewa dari kamar yang kedua ini dia ada balkonnya nih ada balkonnya nah balkonnya gede juga ini ya bisa menghadap keluar nah ini lo bisa lihat nih bagian atas dari kanopinya. Dia materialnya menggunakan alderon ya. Jadi walaupun ini sebuah complementary, mereka juga nggak pakai material yang biasa atau yang kurang baik ya. Ini sangat bagus nih. Wah enak banget bangun tidur. Buka balkon, bisa lihat pemandangan di atas. Oke okay guys, demikian review dan tur dari rumah tipe Adenium yang berada di Java Prakarsa Indah Residence. Ya, jadi rumah ini uh, kamarnya itu ada tiga kamar plus satu kamar asisten rumah tangga. Lalu untuk kamar mandinya ada dua dan satu untuk uh, toilet tamu dan satu lagi untuk kamar mandi asisten rumah tangga. Oke. Okay? Kalau lo tertarik, lu bisa kontak marketingnya di kolom deskripsi ini. Oke, okay, terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen, dan share-nya ya. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Bye.